pagi-pagi buta -pagi ini pagi-pagi udah sampai pasar Keramat Jati tadi jalan sendiri tadi bagian ke pasar belanja dia. sama dia sama kamu Oh ralat naik mobil bertingkat mas. mas Mas kan banyak kok babehnya sakit pasar, ya ramu babeh sakit ya kalau kalau kalau ada mancing itu sembuh apa loh tapi aku di diketrik diem pada diem ini kesibukan pagi di pasar mini ini Kopi <laughs> handal